Halo teman-teman jumpa lagi bersama saya Alvaris Masih di video kali ini saya akan membahas saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang teman-teman tanyakan di kolom komentar tetapi seperti biasa untuk teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman akan mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru dan untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya sudah nonton video-video saya terima kasih banyak jangan lupa kasih saya saran jangan lupa kasih saya masukan agar channel saya lebih baik lagi ke depan oke teman-teman kita bahas tentang pertanyaan-pertanyaan menarik yang teman-teman sudah tanyakan di kolom komentar pertanyaan pertama terkait telepati cinta pertanyaannya begini teman-teman kalau kita membuat seseorang jatuh cinta dengan telepati Kenapa sih kita harus membayangkan dia mencintai kita Bukan kita mencintai dia Apa pengaruhnya? Pertanyaannya seperti itu Jadi teman-teman yang selalu saya bilang Ketika kita ingin membuat seseorang jatuh cinta dengan metode telepati Yang kita harus bayangkan adalah Orang itu Mencintai kita, bukan kita mencintai dia. Apa bedanya sih hal itu? Apa bedanya? Kenapa kita nggak membayangkan kita yang mencintai dia? Kenapa harus dia yang mencintai kita? Jadi begini, teman-teman, kalau yang kita bayangkan dia mencintai kita, artinya di sini kita ingin mempengaruhi perasaan dia. Kita ingin merubah keinginan dia untuk mencintai kita. Yang tadinya dia tidak cinta, kita rubah untuk membuat dia jatuh cinta. Makanya, kita bayangkan di dalam gambaran itu, seolah-olah dia mencintai kita seperti itu. Kalau kita membayangkan kita mencintai dia, kalau kita membayangkan kita mencintai dia, pesan yang akan masuk ke alam bawah sadar dia, dan dia merasakan bahwa dia hanya... Tahu bahwa kita mencintai dia Jadi pesan yang masuk itu sama saja kita memberi tahu bahwa kita mencintai dia Apabila kita bayangkan kita mencintai dia teman-teman Teman-teman pernah gak sih teman-teman merasa bahwa di lingkungan teman-teman Ada seseorang yang suka sama teman-teman Tanpa orang itu katakan Teman-teman tahu nih orang ini suka sama teman-teman dari teman-teman cara lihat dia tersenyum Sama teman-teman Cara lihat dia Curi-curi uh, pandang Kasih perhatian Kenapa teman-teman bisa tahu Kalau dia suka sama teman-teman Jatuh cinta sama teman-teman Karena karena orang itu yang dia pikirkan adalah Dia mencintai teman-teman Seperti itu Sama dengan ketika kita membayangkan Pesan dalam teripat cinta Kita bayangkan ketika itu kita bayangkan, kita mencintai dia seperti itu. Prinsipnya seperti itu. Kalau kita membayangkan uh, dia mencintai kita, artinya di situ kita rubah perasaannya, kita rubah uh, keinginannya, kita pengaruhi dia untuk mencintai kita. Kalau kita membayangkan kita mencintai dia, berarti kita hanya sekedar memberitahu kepada dia bahwa... Kita sedang mencintai dia Cukup tahu seperti itu teman-teman Jadi kita harus membayangkan Dia mencintai kita Karena kalau kita mencintai dia Hasilnya akan beda teman-teman Seperti itu Pertanyaan yang kedua Pertanyaannya seperti gini teman-teman Saya melakukan telepati Kepada seseorang Kemudian Setelah saya melakukan telepati Saya tertidur Saya tidur gitu Habis telepati saya tidur. Kemudian di dalam tidur saya, saya bermimpi bertemu dengan orang itu yang tadinya saya telepati. Dia bertanya apakah telepatinya berhasil atau tidak. Pertanyaannya seperti itu. Teman-teman pesan yang kita kirim melalui telepati pasti masuk kepada orang yang kita tuju. Pasti masuk kepada orang yang kita tuju Asalkan telepati yang kita lakukan sesuai Cara-caranya sesuai Langkah-langkahnya sesuai Pasti pesan itu akan masuk Yang menjadi pertanyaan Kenapa teman-teman Bisa mimpi orang yang Teman-teman telepati sebelumnya Dari kasus ini Dia bilang bahwa dia telepati Setelah telepati dia langsung tidur Teman-teman Mimpi itu Terjadi akibat alam bawah sadar kita merespon sesuatu hal yang kita pikirkan terakhir sebelum kita terlelap Jadi mimpi itu terjadi ketika alam bawah sadar kita merespon apa yang terakhir kita pikirkan sebelum kita terlelap Seperti itu Itu yang dinamakan proses terjadi mimpi teman-teman Seperti itu teman-teman Oke teman-teman kita masuk di e, pertanyaan ketiga Pertanyaan ketiga ini cukup menarik Dan pertama kali saya baca Saya luar biasa tersenyum, tersenyum, tertawa Tetapi pertanyaannya cukup bagus Dia menanyakan Lebih hebat mana telepati sama pelet Sama ilmu pelet Pertanyaannya seperti itu. Lebih hebat mana? Teman-teman, telepati dan pele. Dua hal ini hampir sama. Hampir sama. Bukan berarti sama ya. Hampir sama teman-teman. Karena cara kerjanya dari dua hal ini tidak dapat dijangkau oleh Indra. Yaitu kita tidak bisa melihat, kita tidak bisa mendengar, dan bisa meraba. Karena dua hal ini cara kerjanya di alam bawah sadar karena dia masuk melalui perasaan yang dapat mempengaruhi hati dan akal manusia kalau ditanya masalah perbedaan perbedaannya cukup banyak teman-teman dan jauh berbeda karena telepati hanya mengandalkan pikiran dengan cara membayangkan pesan yang ingin kita pengaruhi kepada orang tersebut sedangkan pelet itu dia menggunakan yang saya pahami, yang saya tahu, yang pernah saya dengar. Pelet dia menggunakan eh, doa, ada juga mantra. Bahkan terkadang yang sering saya dengar ada campur tangan makhluk yang tak kasat mata, yaitu jin. Seperti itu, jadi dua hal ini berbeda: telepati menggunakan pikiran, mengandalkan pikiran, sedangkan... Pelet mengandalkan doa, mantra bahkan makhluk tak kasat mata teman-teman. Jadi kalau dibilang mau lebih hebat mana? Terus terang teman-teman saya di sini hanya uh, lebih me memilih telepati karena dia hanya mengandalkan pikiran seperti itu. Sedangkan pelet terlalu banyak dan takutnya kita menjadi orang sesat seperti itu. Meskipun ada katanya ada pelat-pelat yang tidak eh, mengandung hal-hal gaib seperti itu, katanya seperti itu teman-teman. Nah saya paham tentang telepati. Jadi menurut saya lebih utamakan telepati daripada hal-hal seperti itu teman-teman. Oke kita masuk di pertanyaan eh, selanjutnya yaitu telepati bisa nggak dilakukan di dalam dunia bisnis? Teman-teman saya belum pernah mencoba hal itu, tetapi dulu pernah saya baca tentang beberapa artikel yang dimana telepati digunakan di dalam dunia bisnis. Ada seseorang, dia seorang pembisnis, dia ketika ingin berbisnis dia selalu gunakan telepati. Dia selalu gunakan telepati ketika dia ingin bertemu dengan orang yang ingin dia ajak uh, bisnis bersama yaitu. Dia sebelum bertemu dengan orang itu dalam untuk bicara tentang masalah bisnis, dia selalu telepati orang itu terlebih dahulu, agar lebih mudah dalam melakukan kesepakatan di dalam dunia kerjasama antara dia dengan orang itu. Seperti itu teman-teman. Jadi menurut saya, telepati dalam dunia bisnis bisa. Teman-teman bisa gunakan di dalam dunia bisnis. Teman-teman bisa gunakan di dalam dunia bisnis untuk uh, Negosiasi masalah harga ketika teman-teman ingin kerjasama dengan seseorang seperti itu mungkin biar harganya sedikit rendah atau gimana, seperti itu, teman-teman. Terus, kemudian pertanyaan selanjutnya, pertanyaannya seperti begini, teman-teman: bisa tidak kita telepati kepada seseorang yang belum pernah kita uh, berkenal secara langsung, tetapi kita sering bertemu dengan orang itu? Kita sering... Uh, Berpapasan bertemu Tanya dia juga sudah pernah melihat kita Tapi kita belum berkenalan secara langsung Teman-teman Selalu saya bilang Pertanyaan ini sebenarnya sudah saya jawab di beberapa video-video yang sebelumnya Telepati kepada siapa saja bisa Kepada orang yang belum kita kenal Berkenalan secara langsung Asalkan orang itu sudah melihat kita Intinya seperti itu Orang itu sudah melihat kita kita bisa telepati kepada dia Jadi begini teman-teman Telepati kepada siapa saja Bisa teman-teman Kalau seandainya teman-teman telepati kepada seseorang yang eh, jauh Minimal orang itu sudah pernah melihat teman-teman Minimal Dia sudah pernah melihat foto teman-teman di media sosial Minimal seperti itu atau teman-teman, meskipun orang itu Belum berkenalan dengan teman-teman Minimal uh, Dia sudah pernah melihat teman-teman Atau selalu berpapasan, sering bertemu Tapi belum kenal, minimal seperti itu Intinya Telepati kepada seseorang yang Belum kenal itu, minimal dia sudah pernah Melihat teman-teman, seperti itu teman-teman Oke teman-teman Itulah beberapa pertanyaan yang bisa Saya jawab kali ini Dan apabila teman-teman ingin bertanya Kembali, bertanya tentang apapun tentang telepati bisa teman-teman kirim di kolom komentar oke teman-teman sampai jumpa di video selanjutnya semoga berhasil dan